Nyuk proklamasi Seria berkorban untukmu Pancasini dan dosa negara Rakyat hadir maupun sumpahsa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 yang sesingkat-singkatnya, Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.